makan dulu. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Makan dulu sama film. Film. Ini ini sama daun muda ini. Mantap. Ini hasil mancing kemarin. sama nasi liwet, nasi liwet. Makan dulu, makan dulu. Allah ya Ya. Ya. Membalas. filmnya. mateng. Filmnya udah mateng ini, udah mateng ini So, daun so daun mudian daun uh, menuju ah. ah. ah. ah. enak sekali mantap panas panas, panas, panas, panas. mantap juga tercipta Aku cinta nah, nah, nah, nah. Tak olehnya, untuk selalu aku cinta.